bercinta berdosa kadar, sungguh berdosa ah ah, ah, ah, ah, ah. cuma bersama bersama di di, kata kata. Berdayu, di, alu. di alu. Si dia Ayu coba deh masih ikut ikut tidak ikut pas ayo. ya yo, yeah. yo. Ayo, ayo, ayo. kan belum nikah kalau emang selfie masih single terus mau pasti mantranya itu pas pilar gitu mirip enggak aku itu udah kakak adik enggak sih suka tapi setengah Ya banyak polong-polong ya. Siapa sih Mas? Uh, semalam aja proses perekamannya. Betul. Sampai sebelum asar udah kelar. Ini single Kalau orang ah, tuh. Ya. Alhamdulillah yang belum nikah, Kak. Kalau Evan selfie masih single, terus orang ya. ini <laughs> Tidak.